pertama buka YouTube lalu di sini ketik saya ramadhan Oke setelah itu searching setelah itu ini muncul ada gambarnya setelah itu klik playlist ini playlist playlist lalu klik cari tulisannya video bermanfaat itu bermanfaat klik nah, baru klik ini nah, udah assalamualaikum warahmatullahi wab ya inputnya. nanti otomatis dia jalan sendiri sampai selesai jadi tiap hari ditonton seperti itu terus ya minta tolong terima kasih